Sejak sejarah mulai tercatat, gangguan kesehatan mental manusia selalu lekat dengan misteri dan mitos. Pengidap gangguan jiwa lekat dengan stigma negatif seperti kesurupan, santet, sihir jin, muslihat setan, kutukan dewa, kutukan Tuhan. Dan secara global, stigma yang diskriminatif ini lekat terus hingga abad ke-18. Jadi di otak itu ada ratusan sirkuit yang saling bertentangan saling mendukung, ada hormonalnya, ada neurotransmitternya akhirnya variasinya banyak. Seluruh bagian otak akan itu bertanggung jawab atas mental disorder. Bukan hanya satu atau dua bagian. Kesehatan mental adalah faktor pembentuk cara manusia beraktivitas sehari-hari. Pembentuk hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Dengan hewan, tumbuhan, bahkan alam mineral seperti air, udara, dan tanah. Sebenarnya kesehatan mental yang tidak dikelola itu punya implikasi besar terhadap kesehatan fisik kita karena yang namanya kesehatan psikosomatis dan penyakit kronis itu banyak terkait dengan psikologis juga informasi, berita percakapan-percakapan yang saya terima yang saya serap dan akhirnya tubuh saya digest kita resah, kita sedih Manusia sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Apalagi jika terjadi dengan spontan. Manusia dipaksa untuk menghadapi normal yang baru. Aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh otak manusia sekarang menjadi agenda rutin yang harus dijalani. Otak manusia kaget. Tubuh kaget. Sistem saraf kaget. As boils over. After becoming... Kebijakan ini ternyata justru berdampak pada peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di sejumlah. Kalau kita bicara tentang nervous system, sistem saraf otak kita, ada dua yang penting, simpatik dan parasimpatik. Simpatik ini yang fight or flight, parasimpatik ini yang rest and digest. Simpatik ini tipe-tipe orang yang begitu terima berita, dia stres, dia langsung makan yang lebih banyak, atau dia langsung merasa ada ketakutan yang berlebihan, di situ hormon stresnya akan naik. Kebalikannya, justru parasimpatik itu adalah proses di mana tubuh kita ada di tahapan healing atau penyembuhan. Ketika kita ada di level parasimpatik, stres hormon kita akan turun, tekanan darah kita akan turun, kita akan jauh lebih rileks. Nah kalau kita pergi ke dokter biasanya, terus kita bilang, pak, Pak dokter saya sakit, apa yang dokter bilang pertama kali? istirahat. The ability to mental dan emosi pikiran kita. Kalau dia terganggu akan mempengaruhi neuro, keseimbangan saraf dan otak. Kalau keseimbangan saraf dan otak neuro turun, maka dia akan mengganggu keseimbangan endokrino yaitu kelenjar dan hormon. Dan kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imunodaya tahan tubuh akan turun. Jadi kaitan ini memang sudah dianggap sebagai mata rantai. Jadi kalau kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain seperti cuci tangan, physical distancing, dan lain-lain, daya tahan tubuh kita masih bisa turun, dan itu tetap riskan. Semua terangkum dalam pepatah romawi kuno. Ensana incorporisano," jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat. Manusia kemudian belajar untuk menyehatkan jiwa mereka. Banyak cara untuk dilakukan manusia untuk menjadi tenang dan senang. Dan inilah salah satu penemuan umat manusia yang paling inovatif. Spiritualisme. Spiritual menjadi jalur evakuasi bagi manusia yang sedang didera rasa cemas dan takut. spiritual menjadi pemahaman baru bagi manusia untuk berefleksi, memberi arti dalam hidup, saling berkumpul dan menguatkan dalam saat-saat yang sulit. Grace, how... Namun apa jadinya saat kemudian setiap manusia tidak bisa lagi berkumpul dan beritual? Tidak bisa bertemu dan saling menguatkan. Saat semua harus berdoa di rumah. Harus beribadah di rumah. Berpuasa di rumah. Akbar. God is most great. Sudah bertahun-tahun beribadah. Ya, pengajian masa berkumpul memenuhi jalan kemana-mana. Ini Allah menghendaki kita beribadah secara kusuk, secara tenang. Karena mungkin ibadah kita selama ini terlalu hula-hula, terlalu rame-rame, depankan emosi dan nasa. Nah, dalam suasana Ramadan kali ini, Allah menghendaki kita beribadah dengan kusuk, beribadah dengan tenang, supaya kita bisa berdialog dengan hati kita, yang mungkin selama ini hati kita kita abaikan. Nurani kita, kita pinggirkan, enggak pernah kita ada bicara. Saat puasa ini, Allah menilai, kita berdialog dengan hati kita. Kita peduli dengan nurani kita. Kita peduli dengan batin kita. Self-awareness, ya. self-awareness itu penting. Kesadaran. Sekedar mau forward, sesuatu yang ada di WhatsApp, grup dipikir, kira-kira kalau saya forward ini, apa yang terjadi ya, dipikir dulu, gitu. nggak langsung ada berita, oh, langsung forward ke grup, ke temannya. Membuat kepanikan, gitu. kalau kita mau melakukan sesuatu, stop dulu, dipikir dulu sejenak, gitu. itu aja. Ketika satu orang bisa memiliki satu kesadaran penuh, satu orang itu akan mempengaruhi lebih banyak orang lagi. Itulah kenapa para Nabi, para avatar, Buddha, Yesus, Nabi Muhammad, dan lain-lain yang ada di sana, ketika bicara pada 10 orang, orang tersebut akan menerima. Sementara kalau ketakutan, ketika dia bicara kepada 10 orang, belum tentu 10-10nya bisa menerima. Ada sedikit saja orang dengan penuh kesadaran, maka dunianya akan terbantukan. Ya ila jiwa jiwa yang tenang jiwa jiwa yang teduh kembalilah ke Tuhanmu Kalau hati kita ini bersih jiwa kita ini bersih maka batin kita sehat fisik kita sehat jiwa kita sehat Menurut saya kesadaran tuh adalah yang paling menjadi fondasi bagi kesehatan mental dan emosional Orang yang awam, ketika dibilang kata sadar, dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan kata sadar pada umumnya. Kita pikir sadar itu artinya insap, gitu. Padahal kesadaran itu kan sebenarnya lebih kayak perhatian yang mengamati secara netral. Dan salah satu bagian daripada penyembuhan itu adalah menyadari tanpa menilai atau menghakimi. Itu yang namanya menerima, kan, sebenarnya. Tubuh yang kuat, di dalam jiwa yang sehat. Corpore sano in mensana. Spiritual itu adalah hasil kerja otak kita, jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik bahwa spiritual itu mempengaruhi otak, bukan. Spiritual itu juga hasil kerja otak kita. Diperlukan nggak sih manusia? Mau, mau perlu untuk ketenangan. Nah, kalau tidak ada spiritualitas itu manusia itu lebih gampang menderita gitu ya. Lebih gampang menderita. Tapi dengan spiritual bukan berarti orang itu lepas dari penderitaan, ya tidak gitu. You know the joke of a man hanging onto a cliff he says please god save me and god says have faith and jump <laughs> and the man who is hanging onto the cliff he say says isn't there somebody about that still <laughs>